Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo warah sahabat Leslar dimanapun Anda berada Selamat siang, selamat datang dan bergabung kembali Di channel Youtube Diva TV Yang akan terus memberikan info-info menarik Kabar terbaru, kabar bahagia Dari idola kesayangan Lesti dan Rizky Bilar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 Baiklah persahabat untuk mengawali hari kita di siang hari ini dapat cedukan di persahabat ya Ketika Bunda Lesti dan Papa Bilar berkunjung bersilaturahmi ke rumahnya Roy Ricardo Malam-malam dicamperin fans pakai mobil mewah kata Bang Roy itu persahabat ya Bagi yang suka netting lihat nih persahabat Papa Bilar semalam itu tidak sendirian Papa B ditemani langsung oleh Bunda Lesti keceora Ini buktinya persahabat di video yang diunggah di akun Tiktoknya King Roy bersahabat ya terlihat Bunda Lesi ke Jorah disitu menemani Papa Bilar Masya Allah mudah-mudahan Leslar selalu dikelilingi oleh orang-orang baik dan selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik kita simak juga kelima caption yang ditulis oleh akun Sandal Putih Bilar Semalam Papa ke rumah Roy sama Bunda tuh diperjelas lagi hingga komentar pun memang banyak sekali diberikan Diantarnya persahabat dari akun Dia Serikan di Villa disitu mengatakan Up di IG biar pada lihat yang suka nanya-nanya netting sama Leslar Tuh persahabat Kita lihat juga beberapa jawaban Dari akun Rose di situ disitu mengatakan Lagian Bilar sekarang mah kemana-mana pengen sama istri terus Gak mau jauh sama istrinya Lagian yang netting terus gimana pikirannya ya Suami orang kok dicurigai terus tuh persahabat kita lihat juga tanggapan lain dari akun Instagram merianti171. Masya Allah ternyata perginya sama bunda juga. Tuh bersahabat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Leslar selalu bersama. Selalu bahagia rumah tangganya Rukun. Kita bahagia melihat kebersamaan Lesti maupun Rizky Bilar selanjutnya kita lihat juga bersahabat di sini juga ada judukan terbaru siang hari ini vitamin yang sangat membahagiakan. Masya Allah ada video bersahabat ya Bang Revan. Ini lagi diuyul-uyul oleh BBL nih bersahabat dia ya. Lucu banget ya Bang Fatih. Greget dan sangat gemes banget ya. Masya Allah makin pinter, makin soleh. Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bahagia untuk Abang L Kita lihat juga video ini diunggah kembali oleh akun Sental Putih Bilar Kita simak juga kalimat yang ditulis Korban kegemasan Abang berikutnya Maaf ini El ya Bang Revan katanya itu Masya Allah iseng banget ya mirip pandanya Terlihat lihat Abang L Ini lucu dan sangat menggemaskan. Gereget sama Bang Revan Masya Allah Apalagi kita lihat Abang L bisa berdiri sendiri Makin pinter, makin soleh Kita makin bangga dengan BBL Masya Allah Alhamdulillah persahabat yang hari ini kita mendapatkan kebahagiaan Lewat video yang diunggah oleh Om Ishar Kemudian juga persahabat kita simak selanjutnya Makin gak sabar untuk menantikan karya terbarunya Bunda Lesi karena sebentar lagi siap-siap aja bakal launching prasahabat Karena Lesar semalam sudah bertemu dengan Coach Adibal, ini sudah tidak lain membahas tentang karya Doakan saja yang terbaik, mudah-mudahan Bunda L terus berkarya dan memberikan karya-karya terbaru dan terbaiknya